agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Geosynchronous Satelit Land Vehicle Mark III atau GSLP-3 juga disebut sebagai Land Vehicle Mark III atau LPM-3 adalah kendaraan peluncuran medium lift 3 tahap yang dikembangkan oleh Indian Space Research Organization atau ISRO. Pesawat ini dirancang untuk meluncurkan satelit ke orbit geostationer dan dimaksudkan sebagai kendaraan peluncuran untuk misi berawak di bawah program pengembangan antariksa manusia India. GSLV-3 memiliki kapasitas muatan yang lebih tinggi daripada GSLV yang diberi nama serupa. Badan antariksa India atau ISRO awalnya merencanakan dua keluarga peluncuran kendaraan peluncuran satelit polar untuk orbit bumi rendah, dan peluncuran kutub dan kendaraan peluncuran satelit geosinkron yang lebih besar untuk muatan ke orbit transfer geostationer. Kendaraan itu dikonsep ulang sebagai peluncuran yang lebih kuat ketika mandat ISRO atau berada teriksa berubah. Peningkatan ukuran ini memungkinkan peluncuran satelit komunikasi dan multiguna yang lebih berat, eksplorasi antar di masa depan, dan akan dinilai manusia untuk menunjukkan misi berawak. Pengembangan Geosinkronos satelit Land Vehicle M3 atau GSLV-3 dimulai pada awal 2000-an, dengan peluncuran pertama direncanakan untuk 2009-2010. hingga Tahap pertama terdiri dari dua motor solid S200 juga dikenal sebagai Large Solid Booster atau LSB yang terpasang pada tahap inti. Setiap booster memiliki lebar 3,2 meter, panjang 25 meter, dan membawa 207 metric ton propelan. Booster S200 menggunakan propelan berbasis HTPB. Ini adalah pendorong bahan bakar padat terbesar setelah SRB atau Solid Rocket Booster Pesawat Ulang Alik dan Solid Rocket Booster Arena 5. Nozzle fleksibel dapat difektorkan menggunakan aktuator elektronik hidrolik dan digunakan untuk kontrol kendaraan selama fase pendakian awal. Booster ini menyala selama 130 detik dan menghasilkan daya dorong rata-rata, 3.578,2 kN dan daya dorong puncak masing-masing 5.150 kN. Tahap kedua diberi nama L110 adalah tahap bahan bakar cair yang tingginya 21 meter dan lebarnya 4 meter dan berisi 110 metric ton metilhidrazin dan nitrogen tetrosida tidak simetris. Hal ini didukung oleh dua mesin vikas 2 masing-masing menghasilkan 766 kN dorong, memberikan total dorong 1532 kN. L110 adalah mesin bahan bakar cair berkerumun India pertama. Mesin vikas menggunakan pendingin regeneratif, memberikan peningkatan bobot dan implos spesifik dibandingkan dengan roket India sebelumnya. Setiap mesin vikas dapat diatur secara individual, untuk mengontrol pit kendaraan, kontrol yaw, dan roll. Tahap inti L110 menyala 114 detik setelah lepas landas dan terbakar selama 203 detik. Karena tahap L110 diterangi udara, Mesinnya membutuhkan pelindung selama penerbangan dari kenal pun booster S200 yang beroperasi dan area balik gas oleh sistem penutupan nozzle yang dibuang sebelum pengapian L110. Selanjutnya, tahap atas kriogenik, disebut C25, berdiameter 4 meter dan panjang 13,5 meter dan berisi 28 metric ton propelan LOX dan LH2 bertekanan oleh helium yang disimpan dalam botol terendam hal ini didukung oleh mesin CE20 tunggal menghasilkan 200 kN daya dorong nah teman-teman begitulah penjelasan singkat terkait roket India yang bernama Geosynchronous Satelit Land Vehicle Mark 3 atau GSLV MK 3 atau juga disebut sebagai Land Vehicle Mark 3 nah selanjutnya